Meyah masalah emang ada buat Aji, Meyah itu suatu hal yang di luar biasa. Karena kalau kita dengan biasa tuh, kayaknya masalah tuh banyak banget. Tapi ternyata Mea itu menguak kesehari harian kita ternyata. Kalau kita selaras dengan ajaran agama Islam, Al-Quran dan Sunnahnya, Masalah itu enggak ada. Kenapa? Karena Allah berjanji, bagi yang taat itulah, masalah tidak pernah ada. Jadi benar-benar di sini, atau memberikan sudut pandang yang cerdas berlandaskan Al-Quranah Hadis Rasulullah, sehingga enggak ada lagi masalah. Masalah tidak ada, tapi tetap kita bisa Tetap bahagia. Terima kasih ya, Mea. Masalah emang ada. Sudut pandang cerdas meniadakan masalah.